Serta klik tombol notifikasi tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian Saat ini pembina akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama para sahabat ada kabar spesial dari akun Langit Musik ini menginformasikan mengenai lagu yang didengerin lebih dari 100.000 kali di langit musik Itu salah satunya adalah lagu Sekali Seumur Hidup Bunda Lesti Kejohra Insya Allah, bukan kaleng-kaleng persahabat ya Lesti dengan lagu Sekali Seumur Hidup masuk lagu yang didengerin lebih dari 100.000 kali di langit musik Disimak kalimat caption yang dituliskan Gak kaleng-kaleng 6 lagu Indonesia ini udah didengerin lebih dari 100 ribu kali di langit musik. Cimin mau tahu dong, apa lagu yang sudah sering kamu dengerin lebih dari lima kali di langit musik? so komen di bawah. Wow, pastinya lagu Bunda Lesti Kejor dengan judul "Sekali sumber Hidup" keren banget. Bunda El, mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan untuk karya-karya Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga bersahabatnya, kita lihat ada sebuah artikel dari akun Hebeling Beratus. kali ini ada hal postingan Papamil saat diwawancara. Rizky Bilar, dia pernah menyampaikan jawab tudingan terkait keuangan. Insya Allah, dari dulu saya tidak pernah terlibat hutang dimanapun. Itu kalimat tegas dari seorang Rizky Bilar, bersahabatnya. Kita simak kalimat yang dituliskan. Saat ditemui wartawan beberapa waktu lalu, Rizky Bilar membantah tudingan yang beredar bahwa dirinya terlilit hutang yang begitu besar, sehingga sang istri Lesti mesti ikut membayarnya. Bilar juga mengaku lebih memilih berkonsentrasi mengurus keluarga daripada memperhatikan hujatan yang datang kepadanya. Apa ya, fokus menjalani hidup bareng sama istri ujar Papa Bilar dilansir di KH Entertainment Ini tentunya penyampaian yang sangat tegas dari seorang Rizky Bilar mengenai kabar yang beredar perselabatnya Mudah-mudahan tetap istiqomah, konsisten untuk selalu menebar kebaikan untuk selalu belajar kebaikan Papa B dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga bersabatnya ada sebuah artikel dari akun RDI 1971 7 sumber kekayaan Lesti Kejora setelah kasus KDRT tetap kajir melintir Kita simak di slide berikutnya Yang pertama penyanyi top tanah air Sebagai pedangdut Lesti telah puluhan kali masuk nominasi dan menang penghargaan musik Indonesia Ia disebut-sebut memiliki bayaran super fantastis dalam satu kali manggung Istri Rizky Bila itu mampu meraup honor hingga 350 juta. Itu belum termasuk royalti dari lagu-lagunya yang terjual dan populer di publik. Kita lihat juga slide berikutnya, yang kedua, YouTube. Penyanyi berusia 23 tahun itu juga aktif di channel YouTube Lesti Channel. Channel YouTube tersebut telah memiliki 5,21 juta subscriber. Berdasarkan data Social Blade, pendapatan Leslie dari YouTube bisa mencapai 1,2 sampai 19,9000 dolar per bulan. Wow, Kita lihat juga persahabatnya untuk yang ketiga ini ada brand ambassador dan endorse. Lesti Kejoran sejatinya telah sangat populer di publik. Tak heran, Lesti kemudian didapuk oleh banyak brand ternama untuk menjadi brand ambassador. Lesti juga menerima jasa endorse produk di media sosial Instagram. Mengutip IDX Channel, penyanyi dengan followers 26,8 juta itu diperkirakan mematok tarif hingga 50 juta rupiah untuk sekali posting produk. Yang keempat, bisnis kosmetik Ibu satu anak itu mempunyai brand kosmetik bernama Purnama Beauty yang telah dirintis sejak 15 Maret 2020 Bisnis kosmetik tersebut mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat sejak pertama kali diluncurkan dan diperkirakan memiliki omzet miliaran rupiah Wow, Masya Allah Yang kelima, bisnis fashion Lesti Kejora mulai menggeluti bisnis fashion sejak Oktober 2020 silam ia memiliki brand fashion sendiri bernama Lesti Daily penyanyi kelahiran 5 Agustus 1999 silam itu telah memproduksi bermacam-macam produk fashion yang sangat laris Masya Allah yang keenam FTV dan sinetron Lesti sempat menjajal dunia akting dengan di sejumlah FTV dan sinetron. Seiring popularitasnya, tawaran untuk melebarkan sayap di dunia sobis tanah air juga terus berdatangan. Beberapa judul sinetron yang pernah dibintangi Lesti antara lain Berpati Tak Pernah Galau, Kejora, Kejora dua, Munajat Cinta Sang Gadis Desa dan masih banyak lagi. Ini keren banget. Yang ketujuh, juri ajang pencarian bakat. Diakui sebagai salah satu penyanyi pop di Indonesia, membuat karir musik Lesti semakin mendapatkan tempat istimewa. Kapasitasnya sebagai pendangdut kelas atas membuat ia ditunjuk untuk menjadi juri di beberapa ajang pencarian bakat, antara lain adalah Liga Dangdut Indonesia atau LIDA dan Dangdut Akademi atau DA. Ini luar biasa banget persahabat ya Kita aminkan doa-doa baik dari orang-orang baik Kita juga yakin bahwa sang kejuara akan selalu bersinar Mudah-mudahan bunda El sukses Dan semoga persahabat ya, selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Dan selanjutnya persahabat disimbang juga di vitamin terbaru yang kita dapatkan malam hari ini ada postingan Kak Sani yang bersama-sama memperlihatkan Bunda Waisi Kejora beserta bersertama, bersertama. Selanjutnya persahabat disimbang juga Supan vitamin terbaru yang kita dapatkan Malam hari ini Di unggahan Kak Asani yang memperlihatkan Bunda El dan sahabat Sejati lainnya persahabatnya dekat margin. Ini teman-teman ibu-ibu arisannya Ya persahabat ya Setelah kumpul Arisan, Lesti Dan teman-teman ini lagi karaoke Bareng, Masya Allah Mudah-mudahan saya selalu, apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan untuk Bunda Lesti kejarah. Kalau kualitas suara, jangan dipertanyakan. Kualitas suara Bunda Lesti luar biasa. Keren banget. Kita juga masih menunggu hidupan terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.